Cici cici cici, baik. lagi bersama tong Spinal ini. Kita akan review game gap atau level ya, Solo. Kita bawa modal seratus ribu. Kita akan mencoba mencari pola selagi gajar hari ini khususnya pola selagi gajar limbus hari ini. Ya kita juga akan berbagi ir TF Solo hari ini khususnya TF Solo gajar limbus hari ini. Yuk, langsung gaskan aja kita main bar-bar saja ya. Sepertinya kita lagi dikasih main barber jadi DP 4800 double ceng enggak usah. Tes dulu kita langsung gaskan di 20 turbo. Yang bertanya kita main di mana? Kita main di RP 8000, Bos. Gus itu slot tergacor tersolid, candar ujaganti nih akhir. Di sini WD berapa pun pasti berluas luas, wosku, dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan berbagai eh menyediakan Cek layanan rtp gratis, di sini bisa kalian bisa cek rtp game sebelum bermain. dan cuma di rtp8.000 kalian bisa cek rtp game sebelum bermain. Jadi jangan ragu-jangan bimbang hanya cuma di rtp yang RTP rtp game nyari 24 jam per menit per detik naik turun sesuai red game-nya. sendiri pasti yuk menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah ke rtp8.000 untuk lingkatannya saya kasih sudah menonton di info game yang tersedia link gua mau disebut di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor link slot ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor dan besar hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor lubus hari ini, besar ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor lubus hari ini ya slot di sana kita selalu berbagi Oh, langsung so tuh hari ini khususnya polos-polos so so itu ini. Yuk, lumayan kita dapat free spin ya, Slur ya. Kita lihat dan saksikan bersama apakah kita dikasih Jeju-Jeju mantap I don't use. Kasih dulu dong petirnya connect di luar. Enak sih, mantap yuk biru dulu boleh. Biru dulu. Aduh biru ungu enak nih. Ungu kalau turun enak Tidak mau. Lumayan kali tiga ya, Slur ya. Masih sisa sekali lagi. Yuk, kasih dong. Kasih dong. yuk Aduh, yuk. Hmm. Ayo kuning dulu mantap Kuning sih enak pecah nih kalau enak hmm. mau tuh Ayo yuk Aduh cincin nanggung semua cok Ada yang apa tambah udah 7 masih sisa bisa 7 kali lagi Ayo dong itu, itu, itu, itu, dulu boleh yuk biru kasih Biru kasih Ungu Aduh tidak mau Ini hmm. Ah yuk biru dulu kasih biru dulu kasih mantap cok biru jadi nih biru jadi uruk jam pasir jadi mantap nih uh jam pasir sampai 55 kadu anjir anjir anjir anjir anjir sayang tarik tambalnya cuma 10 coba kali tambal yang udah 30 Uduh. kenapa mantap? kita kuasai lagi kita coba cari cari lagi yuk uh, percaya lagi mantap merah jadi dong birunya dulu mantap ungu turun ungu turun itu bunga turun di atas cincin enak nih uh, lumayan kali empat lah ya seurus tujuh kali empat belas lumayan ratusan ya lumayan profit tuh 718 yuk lagi dong us mantap yuk biru jadiin dulu biru jadi mantap merah kasih dong merah kasih dong mantap yuk cincin, cincin jadi banyak nih cincin jadi panas uh atas makhluk kasih petir lumayan kali dua lagi dong yuk kota turunin dong Aduh jam pasir nanggung cuk 23.000 kali 16.000 300an cuk meledak-meledak meledak kita bisa widi-widi mantap nih kayaknya nih uh lumayan satu juta 68 ya tuh ya yuk. yuk kasih lagi dong yuk-yuk lumayan nih yuk lagi dong atau tidak mau oh, lumayan 100 eh satu juta kok 1,1 ya cuk, ya kita coba cari-cari profit-profit lagi. Yuk, geser lagi. Kita coba di 20 quick lah yes, ya stirnya. Intinya buat kalian semua yuk di like, comment subscribe share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor. Hari ini pola slot hari ini, pola slot yang besar ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacorolin besar ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacorolin besar ini slot, gacor hari ini. slot gacor hari ini, slot hari ini. Slot ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor terbaik hari ini karena cuma di sini kita selalu berbagi oh slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini setiap harinya buat teman-teman semua kasih like mah itu ya dibantu like comment subscribe-nya share-share teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor bisa di ini setiap harinya buat teman-teman semua yukur ya justru ya mah kalau dibantu yo ramaikan karena kan biar saya lebih semangat lagi berbagi pola togel cora ini khususnya polo togel coro limpas hari ini ya selur. dan dibantu yuk komen komennya biar saya tahu kalau kalian emang nonton biar kita interaksinya juga ada yuk dibantu like, oh. like oh, dibantu komen komennya ya selur, yuk, biar saya tahu kalau kalian emang ada slo dan menonton yuk yuk yuk, yuk yuk yuk itu the game ya ya kita coba cari cari lagi ya kita dikasih profit profit pantek lagi yuk. Kuning, aku tidak mau. Tidak, tidak mau. Kuning hmm, belum mau. Ah, mana di atas nih Satu lagi, satu tidak dikasih. Cuma tidak dikasih. Ayo ah, merah jadi, aku ah, sayang biru sih. Hmm. Ayo nanggung semua tuh ayo aku tidak mau lumayan atas kuning kasih skater satu aku tidak bu. tidak tidak tidak yuk merah dulu mantap bu. tetap aku tidak mau ungu boleh Aduh langgung banget nganggung hmm, semua do mantap ya antas left hmm. kita coba geser di 20 kurboi lagi ya Coba ya subur kita dikasih friskun lagi lah ya biar saldonya naik lebih lah ya kalau nggak pun kita di AA target kita sih WD di sejuta sih nggak apa-apa sih terkaskan di sejuta kita WD kan saja kita lihat dulu yuk biru dulu atau ah, tidak mau Cina cuma mahkota dong Hmm. satu lagi aduh. Gua tak Aduh, tidak mas. Ah, nah, lumayan tuh. Kita dapat skin dia buat berapa di 800. Yus, kasih dong yang mantap-mantap biar kita lagi bisa langsung auto-padul. Kita auto wedi-wedi ki mantap nih. Ayo, aduh. yuk Ketak. yuk uh, yuk atas jejen kasih petir lumayan kali puluh ya tepuk uh, di awal eh kayaknya nih sih jep -jep pipi-pipi lagi nih petir biru di awal nih cu yuk uh, kasih dong gosok usah PHP wosok PHP lu yuk mantap yuk atas mau kotak kasih petir lagi kali biru kita kali biru. Hmm, ungu sih bisa nggak sih kau oh, kuning dulu ternyata lumayan tambah 13 ya sih sisal 8 kali lagi yuk yuk mantap yuk tunggu dulu boleh Aduh, yuk, yuk, dong birunya dulu. Aduh, nanggung masuk lumayan. Ambil dua satu, masih satu. sekali lagi, yo, yo, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, kuning yuk, yuk, kuning yuk, yuk, yuk, turun yuk, yuk, yuk, apa-apa yuk, yuk, ini kita yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, dari modalnya 170-an tadi Ayus, mantap yuk atas makutahan juga cari dulu. lumayan layar seluruh konek-konek tipis-tipis dulu yuk sisal empat kali lagi us 1828 tinggal lu percaya mantap aja mantap cu. yuk biru dulu Aduh 12.000 kali 33 lumayan yuk, ya seluruh 300-an ya terbuka naik di angka 600 lebih 900 Cuk yuk, yuk bisa WD 2 juta mantap kali ini Olympus biar level 8.000 langsung kasih aja untuk link gacornya saya semakin divin komennya yes, suruh jangan ragu-jangan bimbang menyentuh. di atp 8.000 situs foto-foto tersolid santeru jaga dunia harap day cuma sini satu-satu situsnya menjadi kalian RTP game gratis ya yes, slut sudah ya yes, slut kugaskan WD kan saja Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa dibantu like comment subscribe-nya bye-bye seluruh salam